Aku mau ayo, Aku <laughs> 你<笑> <哎, 我娘。笑> <laughs> no, no, no, no, no. <laughs> ah. Namamu siapa? Kamu sebagai apa? Eh? Suri Sebagai apa? Suri Kiti. Sebagai apa?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 Pak eyway ya mak. Aduh Sampai <laughs> Jangan <laughs> Whoop! <laughs>